Ikab tuh udah pegang armor, haja taruh sana diurus. Berarti udah diem, Bang. Uma, hamba, nah. kan? bebas. Bebas, hantu sana Makanya jadi ulun tuh bakal badan pisang aja, ya. Si. makan langsung dibuang piring -piring. Dine, sampai ke piring Ini sampai kuitan. Be, Anda melipati baju sampai tajinya cawat kutang nugget lah. Pisang juga bercakap pas. Uh -huh. Abang gara ada ajak kan, bisa bercakap pas nih, Nah, biar makan tuh kita makan bareng tuh. Ulen, bacarilah kok. Abah, ada kau bacarilah. Abah ada deh. Abah, abah tuh bacarilah. Maka, makanya dia tuh jangan tapi belaki lagi. Dan kadang -kadang karuan. Tapi aku tuh bingung kenapa tuh deh ikan tuh kan sejurus, kan kada kadang tuh kan duit tuh dimana dapat duit ikan jangan ke kadang-kadang karuan aja, beli-beli cari duit kenapa? atau ketahuanku kenapa? Ay, ulan gak baik-baik aja bagai anak orang lain gusok pake seterikaan mau bilang <laughs> sampai. eh, hey, apa pulang? Ya, ya, nih, kan. nih, ini, ini kakak makan tuh nak, bingung kadang terapi pasian benar-benar ya, mau lu diranapan orang dulu tadi kan tuh udah besokan tuh belum tonton lagi, kan kemakannya tuh kan orang-orang yang eh, ikan kakak rumah, waktunya lah eh nah, kita udah tetap pas Oh. Akhir, nah ini pulang, jak. Karena apa pihon memang ramai. Masuk jadang yang tapi tidak ngarakan rumahku ada sedikit orang dapat. Nah, kamu nah, mana pulang? Oh, kamu mana pulang? Nah, karena kamu mana? Karena kamu inginlah kulitan tuh. Hei, oh. Ini apa? Begin kalau dihirami karena apa? kami ada sama anak bilang macam-macam, Jangan. Itu soal kami. Karena kamu beri kan orang suor-suor. Ini Abang Mahdang. Iya. Oh. So kita lanjut. Oh. Ikan tahu anak sana sama Suruh Pak dulu. Kalau Bang Pak aja Kamar kamar nomor Pak no <ganti> karna <tuk> kita berlian kekan no kerjaan kada galan kada ke mana dia tadi tuh, orangnya tulak kuitan tu napa pandir kayak sudah dengari moyang karena ketahuanku tak bisa lagi naik ke rumah kayak ngene to be diamlah situ di tanah jangan lagi naik ke rumah nih ya, iki kada salah lagi gini aku udah kuitan raminya kita lah entar entar si anak itu ke mana nah, orang langkong nah, kan kada payu lagi tuh aku, eh, rancak menyembati aku. iya bila orang kada payu nang... Eh TikTok dasa... nah, <laughs> ini Ah, uh, kan? kan apa kan? terhap, terhap. Bagi karna... kan eh, itu pelarang jangan tapi anu payung itu tahu aja Hulu ke Kenapa? Eh urusan kami. Eh, kami anak Hulu Hilir kami, kami titik ini anak aku itu Kami bilang berapa sampai Kalau hari sudah ini berdiam, lagi cila jangan aja, tapi urusan kami, pia sudah itek tohak, itek tohak, ada parlo juga lagi pia mau urusan ini, orang di rumah aja tukang lagi coba tapi kita salah orang tua kan BFP, banyak Sadar-sadar lagi di rumah loh, ayo